Halo teman-teman, pada video ini saya akan mereview sedikit permainan Ironic original dari Bang Alibata dan kita lihat apa yang sedikit bisa saya contek dari permainan Doi kita langsung saja karena sebentar lagi jam maghrib <laughs> dari A, eh. oke, okay. nah, ini A, oke, okay. cuman pakai telunjuk ya, <laughs> lalu ke eh, D -flat atau C sharp diminis oke, okay. kemudian dia ke C sharp lagi. Kemudian ke B minor 7 Lalu ada melodi di sini Skala Amayer Ini dibunyikan tiga-tiganya Balik lagi ke sini Wah ini sudah memagribnya Hehehe ntar lagi jam enam. Sekian dulu, nanti akan saya buat part duanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya yang part dua. <laughs>